Halo Sobat Lumajang satu, Sekarang pelaku penendangan pesajen Semeru telah tiba di Kabupaten Lumajang Dan ini yang berat Ini tim Resmo Polres Lumajang Dan ini yang tahanan ini Yang memakai baju tahanan itu Tetapi ini menggunakan masker, Jadi teman-teman ini wajahnya dari Teman-teman juga masih melakukan pengejaran. Ini, proses penyidiknya berada di Polres Majang dan sebelumnya ada di Polda Jawa Timur. Dan ini teman-teman Dan langsung memasuki ruang hidung Dan langsung akan diperiksa hmm. Langsung berakhir pemeriksaan Aduh. Yang seperti ditanya, tetapi tersangka tidak memberikan penjelasan sama sekali saat ditanya, hanya diam, membisu. Ini hmm. hmm, masih ada di sini. Periksa di dalam untuk tersangkanya. Kita berada di sini. Kita menunggu penjelasan dari polisi. Karena sementara waktu memang masih ditutup. Tidak diperbolehkan karena memang masih dilakukan. masih belum bisa. Tadi sempat wawancara, tapi memang tersangkanya tidak memberikan sepatah kata pun tidak memberikan dan ini kami teman-teman uh, media masih menunggu di depan ruangan kanit pidum macet macet Sebenarnya sore sudah perjalanan ke sini namun e, di layar korban terkena macet Jadi sampai barus, barusan sampai di Lumajang itu Kita tunggu konfirmasi dari transkrim rest cream, rest lumajang, karena dari tim restnya sendiri tidak memberikan keterangan sama sekali karena memang bukan bahwa dan tidak berani seperti itu ini hmm, teman-teman masih mau melihat bagaimana tante ini di ngopi lor gitu. ya masih diperiksa ini kak Berapa jam memang kami masih menunggu? Berada di sini, Ntar lagi kami akan meminta keterangan. Hah? untuk keterangan lebih lanjut nanti tetap sesikan di Lumajang 1com karena memang masih diperiksa ya kak ya diperiksa dan di sini di ruangannya di di luar Satreskrim Polres Lumajang kami akan menunjukkan beberapa BB barang bukti yang telah diamankan oleh Polres Lumajang ini kita BB dari pelaku maupun ini BB yang telah diamankan memang. kami masih berada di ruangan Satres Polres Lumajang tepatnya berada di depan kalau untuk kalau untuk pemeriksaan memang rada lama jadi membutuhkan waktu dan ini masih berada di sini. Untuk keterangannya. Sepak polres sudah ada sih di depan, tapi kalau untuk keterangannya belum. Siap-siap siap. tetap semangat, siap Pak. Di sini hujannya sangat deras sekali kondisinya. Ini. Sudah selesai ini kak. Nanti nunggu keterangan dari Bapak Kapolres ya untuk lebih lanjut karena ini masih diperiksa. Jadi masih belum bisa memberikan keterangan dari dari Polres Lumajang. Ini itu masih belum bisa memberikan keterangan sekali. Sekaligus tim Resmobnya yang telah menjemput. Oke, okay. mungkin untuk memberi keterangan besok, insya Allah, oke, okay, kita ke depan. Mungkin Bapak Kapolres masih ada, nanti bisa wawancara. Kalau semisal tidak ada, Insya Allah besok, katapun kapan akan dirilis segera mungkin. Ini ruangan identifikasi biasanya jenazah yang tidak bisa diidentifikasi di situ. Layanan SKCK ini di sini. Oke. Okay. Jadi menggunakan mobil putih ini tadi plat L. Kapolres mana? Satu ini ya. Sebentar lagi serambi menunggu bapak Kapolres. Kita matikan dulu ya, sebentar ya menunggu konfirmasi dari, dari beliau tetap di lumajang1.com ya kak ya karena bapak Kapolres masih sibuk ada di situ mungkin ngikutin zoom atau apa masih belum tahu kami masih menunggu untuk konfirmasi sedangkan untuk pelaku masih diperiksa ada di jalan dan kondisinya sekarang lagi hujan lebat dari tadi masih belum selesai selesai sampai airnya menggenang ini. teman-teman media juga sudah, sudah standby tadi mulai dari datang memang datangnya nggak tidak memakai kawalan sama sekali langsung menggunakan mobil itu itu yang digunakan dari tim resmob seperti itu. untuk keterangan dari Polres Lumajang sebentar lagi ya kak ya, bentar kita akan lihat ke sana terlebih dahulu. Hai, oh, masih sibuk beberapa Polres situ mengikuti zoom jadi agak lama ya kak untuk keterangan lebih lanjut ini kondisi malam hari ini di Polres Lumajang seperti ini masih hujan sangat lebat soalnya. sebentar lagi ya kak ya akan kami live kembali kalau sudah Bapak Kapolres sudah selesai soalnya dari keterangan tersangka tadi tidak, dari pelakunya tidak memberikan keterangan sama sekali meskipun ditanyai oleh teman-teman media. ini mobil yang digunakan tadi ya sudah ya kak ya nanti Kan di wwwlumajang Lumajang1.com untuk keterangan lebih lanjut, karena Pak Kapolres masih melakukan Zoom bersama anggotanya ketika.